Komunitas ilmu pengetahuan yang mendalami sejarah manusia purba kala pernah dikejutkan dengan temuan baru yang didapat dari Indonesia. Sekelompok arkeolog berhasil menemukan fosil yang mampu menambah fakta ilmiah mengenai eksistensi awal Homo sapiens di Asia Tenggara. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like this. Temuan terbaru itu juga menambah fakta sains mengenai kondisi ekosistem terkait letusan Gunung Berapi Super di Toba, Sumatera pada 69.000 sampai 77.000 tahun lalu. Erupsi super itu merupakan penyebab terbentuknya kawah besar yang kemudian terisi air atau yang kini kita kenal sebagai Danau Toba. Namun erupsi masif itu juga menimbulkan efek bencana maha Diperkirakan sekitar 60.000% makhluk hidup binasa pada saat itu. Meski begitu, sebelum bukti baru ditemukan, ilmuwan meyakini bahwa manusia belum eksis kala letusan katastropis itu terjadi. Namun cara pandang itu mungkin akan mengalami perubahan. Berdasarkan temuan terbaru, tim peneliti dari Australia menyimpulkan bahwa sekelompok manusia telah hadir di kawasan Asia Tenggara dan Sumatera pada periode yang sama dengan letusan gunung berapi super Toba terjadi. Ini berarti kalau erupsi mahadasyat itu berlangsung Homo sapiens diduga turut menjadi saksi. Terobosan hipotesis itu diperoleh setelah tim peneliti menemukan sejumlah fosil baru berupa gigi manusia di Gualida Ajer, dataran tinggi Padang, Sumatera Barat. Ada kemungkinan kecil bahwa sekelompok manusia yang bermigrasi berhasil tiba di Sumatera tepat sebelum super erupsi Toba terjadi. Namun besar kemungkinan pula mereka tiba di sana setelah bencana itu. Telah itu juga merombak hasil temuan sebelumnya yang menyebutkan bahwa manusia homo sapiens baru ada di kawasan Sumatera dan Asia Tenggara sekitar 45.000-6.000 tahun yang lalu. Temuan terbaru itu mendorong jauh periode eksistensi manusia di Indonesia hingga sekitar 20.000-30.000 tahun lamanya. Analisis fosil gigi terbaru itu juga menunjukkan bahwa homo sapiens yang kala itu hidup di kawasan Asia Tenggara tinggal di lingkungan hutan hujan lebat seperti Sumatera dan Borneo atau Kalimantan. Hipotesis terbaru dianggap dapat merombak perspektif tradisional mengenai pola gaya hidup dan migrasi manusia. Perspektif tradisional menyebutkan bahwa manusia melakukan pola migrasi melalui jalur pesisir pantai yang dianggap lebih aman ketimbang kawasan hutan. Ruta yang diambil oleh nenek moyang manusia kala itu adalah bertolak dari Afrika Selatan untuk menyisir pesisir pantai timur Benua Hitam menuju ke utara. Menurut sejumlah ilmuwan, danau itu terbentuk karena erupsi hebat Gunung Toba yang terjadi pada 74.000 tahun lalu. Letusan tersebut membinasakan sekitar 60.000 makhluk hidup pada saat itu. Kala letus, Gunung Toba memuntahkan 2.500 km kubik lava setara dua kali volume Gunung Efes. Erupsinya 5.000 kali lebih mengerikan dari letusan Saint Helens pada 1980 di Amerika Serikat. Pasca letusan, Gunung Toba meninggalkan kaldera modern yang dipenuhi air dan menjadi Danau Toba. Sementara Pulau Samosir terangkat oleh magma di bawah tanah yang tidak meletus. Walaupun telah terjadi puluhan ribu tahun lalu, para peneliti memprediksi erupsi dahsyat Danau Toba akan terjadi lagi.